udah ke 100 subscriber ya. Oke, kita akan giveaway uh, saldo 10.000 ya untuk satu atau dua orang pemenang ini ya. Kalau dua orang pemenang berarti kita bagi dua ya atau kita samain aja 10.000, 10.000 jadi total hadiah utama itu 20.000. Oke, terserah kalian kan klik klik-klik ketik di kolom komentar ya. Nanti saya pakai uh, random picker ya, random comment picker ya untuk mengacak-ngacak siapa yang akan menang ya. Jadi gue gak pilih sendiri ini yang menang. Ya kita acak-acak dulu biar nggak curang. Nanti oh, takutnya nanti di uh, di apa itu ditanyai, "Woi, curang itu, woi." Oke langsung aja kalian langsung aja like syaratnya like tonton sampai habis dan subscribe nyalakan lonceng dan juga komentar ID kalian ya ID FF kalian atau apa nanti atau nomor HP langsung aja